Ini lebih yang ada yang bergerak, ada Wah, hidup lagu sekali skill starter aku di lombok lain Hidup Keren aku nih. Haran <chat> datang ketika starter kaya itu. Oh. Buya bisa daerah anaknya Kita malap diri. Jauh lalu. lanjut